Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bakalan mereview rumah Atau villa gitu Yang udah aku dekorasi Sebenarnya ini tuh Udah update 7 bulan yang lalu Cuman baru aku dekorasi sekarang Oke okay, kita langsung aja review bilanya Oke okay, jadi di depannya ini aku kasih tori gitu Ini tuh ceritanya gerbangnya gitu ya guys Oke okay, kita langsung aja masuk Jadi di kanan kiri jalannya aku kasih kerumputan gini Dan di sini aku kasih pohon-pohon gitu Oke okay, sebelum ke sana kita ke sini dulu jadi di sini tuh ada tamannya dan ini tuh ceritanya tuh jalan gitu ya guys dan ini tengahnya aku kasih air mancur gitu ya kayak gini oke okay, kita lanjut jadi tuh ini tuh jalannya ke sana. dan kita ke sini jadi di sini tuh aku kasih rumputan gitu dan di sini tuh ada tempat nongkrong nongkrong gitu aku kasih dua sofa sama satu meja dan di sini aku kasih pan agitu oke okay, kita lanjut jadi kita mau ke kolam berenangnya dulu ya guys Jadi di sini aku kasih rumputan gini, dan di sini aku kasih pohon kelapa gitu, sama samping kan kiri kolam berenangnya juga aku kasih, dan di sini ada pohon gaya gini, sama ini aku kasih paupet, ceritanya ini tuh patung gitu, sama di sini ada pohon gaya gini lagi dan kita lanjut ke sini jadi di sini tuh ada dua bebek gitu dan di sana aku kasih tempat buat nyantai nyantai dan di tengahnya aku kasih meja gitu ya sama aku kasih payung biar nggak kepanasan gitu oke okay, kita ke depan villanya lagi ya guys Oke okay, aku udah di udah ada di depan vilanya sebenarnya depannya tuh bukan sini tapi sana tapi ya udahlah ya dan sebelum ke dalam aku mau review sininya dulu jadi di sana tuh aku kasih pohon kelapa cuman sampai situ ruang karena propsnya tuh udah full udah 2, eh, 320 props Oke okay, kita masuk jadi di sini tuh aku kasih tempat sepatu atau rak sepatu gitu penyimpan sepatu dan di sini aku kasih plan a oh iya dan di sini aku kasih jendela gitu ya biar ruangannya tuh lebih kelihatan luas gitu oke kita masuk ke sini jadi di sini tuh ada ruang tamunya ya ya ruang tamunya ya kayak gini jadi di sini itu aku kasih tiga sofa dan di sini aku kasih tanaman kayak gini kanan kirinya dan ini juga ada meja oke okay, kita lanjut ke sini jadi di sini aku kasih rumput-rumput kayak gini kanan kirinya dan di sini ada televisi sama belakangnya aku kasih ilumi dan di sini aku kasih jendela gitu kotak-kotak lagi ini tembus ke dapur ya guys. Dan di sini aku kasih ilumi light Gitu itu dan kita masuk ke sini. Jadi di sini itu ada dapurnya, dapurnya ada kulkas dan di sini aku kasih kitchen set sama di sini ada laci gitu. Dan di atasnya ada dua microwave sama di atasnya lagi ada tempat penyimpanan dan di sini juga ada dan di sini aku kasih meja gitu oke kita lanjut nah jadi di sini tuh ada kamar mandi ini tuh kamar mandi satu-satunya yang di villa ini di lantai duanya udah nggak ada kamar mandi lagi kita lanjut review aja jadi di sini tuh aku kasih dua wastafel sama ada cermin dan di sini aku kasih lupa namanya apa dan di sini aku kasih urinal gitu dan ini ada pelan A sama ada toilet toilet duduk dan ini tuh kayak lantainya tuh agak ke atas gitu dan di sini ada tempat mainnya, ada shower, dan aku kasih sekatan kaca gitu. Oke, okay, kita lanjut aja. Nah, jadi di sini tuh ada miniper gitu. Di sini ada kursinya, ada tiga. bawahnya aku kasih ilumi gitu sama ini ada coca-cola aku kasih tiga dan atasnya aku kasih kayak gini Oke okay, kita lanjut ke sini jadi di sini tuh ada tempat makannya gitu ini cukup enam 6 orang aja dan di sini aku kasih plan A Oke okay, kita lang langsung lanjut aja ke lantai 2 nya. Nah aku dari depan tangganya langsung aja kita naik. Nah jadi di lantai duanya nya ini ya, agak kosong ya guys. Soalnya propsnya udah habis. Jadi di sini aku kasih tiga rak buku sama di sini aku kasih rak A. Dan di sini ada ruang keluarganya. Jadi ruang kayak ruang keluarganya kayak gini. Aku kasih empat sofa dan ada satu meja. Dan di bawah karpetnya ini aku kasih ilumi light board. Dan di sini aku kasih tanaman kayak gini. Oke. Langsung aja kita lanjut. Jadi di sini itu ada Rumputan gini kanan kirinya dan di sini ada dua pan yang satu gede yang satu kecil dan di sini ada bingkai foto doang gak ada fotonya dan di si di belakangnya ini aku kasih ilumi sama ada TV oke kita ke sini eh, ke mana dulu ke sana dulu aja kali ya Nah jadi di sini tuh ada kamar anaknya. Kamar anaknya ya gini. Jadi di sini tuh ada tempat belajarnya gitu. Dan di atasnya aku kasih 3 buku sama ada bingkai foto doang. Dan di bawahnya ini aku kasih plan A. Dan di sini ada satu lemari gitu. Oke okay, kita ke sini jadi di sini tuh ada tanaman kayak gini Dan di sana juga aku kasih sama ini tuh ada tempat tidurnya sama aku kasih hiasan kayak gini Oke okay, kita ke sini jadi di sini tuh ada kursi gitu Buat duduk-duduk nyantai aku buatnya dari sebuton Dan ini pemandangannya cukup bagus ya guys Oke kita lanjut ke kamar Berikutnya Jadi di sini tuh ada kamar Utama atau kamar Ortunya gitu Nah jadi di kamar ini ada lemari Kayak gini Di bawahnya ini aku kasih laci gitu Dan sini aku kasih plat ah kita lanjut di sini tuh aku kasih kasur gitu tempat tidurnya sama di sini aku kasih tanaman kanan kirinya dan ada tiga rak buku gitu kayak yang di ruang keluarga tadi dan di sini ada plan a sama kursi buat duduk-duduk atau lagi baca gitu di sini dan ini dapat Pemandangan yang cukup bagus juga ya guys Oke okay, sampai di sini dulu aja reviewnya untuk id-nya aku bakalan kasih di akhir video id-nya ini bisa di save dan diedit dan kalau kalian berkunjung ke id-nya jangan lupa di like juga ya guys untuk yang mau request tinggal tulis aja di kolom komentar Insya Allah bakalan aku buatin Oke okay, udah segitu aja Bye-bye.